menyalakan waktu tak mungkin menyalakan keadaan kau datang di saat ku membutuhkanmu dari masalah hidupku bersamanya semangat Ingin lukai hatimu lebih dari ini, kita tak mungkin terus bersama. Suatu saat nanti kau. Seorang yang akan dampingi hidupmu, biarkan ini mencari kenangan. Dua hati yang tak pernah menyatu, semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku tak ingin lukai hatimu lebih dari ini kita tahu Masuk ke dalam hidupku ini, maafkan aku yang harus melepasmu, walau ku tak. Semakin ku harus Melepasmu dari hidupku Tak ingin lu Semakin ku harus melepasmu dari hidupku, tak ingin luka hati lebih dari ini kita tak